Halo teman-teman Mobilnya kotor semua teman-teman Nanti kita bersihkan ya teman-teman ya Ayo kita hitung dulu ya teman-teman Kita kumpulkan ya Lalu nanti kita bersihkan pakai air ya teman-teman ya Ini kotor banget teman-teman Hitung ya teman-teman ya Ada berapa ya teman-teman ya Dari sini dulu teman-teman Satu 2 3 Kotor buang teman-teman. 4 5 6 7 8 Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Wow banyak sekali teman teman kotor semua ya Ayo kita bersihkan ya teman-teman ya Ayo kita bersihkan ya teman-teman ya Wow Wow bersihkan teman-teman Keren kan oh, Warna keren oh, teman-teman Wow Taruh sini teman-teman Keren ya kita ambil lagi teman-teman Ambil lagi ya Wow, ada truk molen. Wah truk molennya lepas teman-teman. Wow, wow. Nanti kita pasangin teman-temannya. Wow keren ya teman-teman ya. Wow truk molen ya. Wow keren sekali truk molennya. Wow taruh sini teman-teman. lagi ya teman-teman ya. Wow. Keren truk Molen lagi teman-teman. Wow. Kita bersihkan lagi temen teman. Wow. Ini mobil Tamiya warna hijau, teman-teman. Teman-teman punya enggak? Wow, keren kan? taruh sebelahnya ya teman-teman ya. Kita ngambil lagi teman-teman. Ayo tuh bersihin teman-teman. Oh, nyampe lumpurnya oh, putih banget teman-teman. Wow, ini mobil spot teman-teman. Wow, keren ya. Taruh sebelahnya ya teman-teman ya. Kita ambil lagi ya teman-teman ya. Wow. Wow ada damtek pengangkut tanah teman-teman Wow warnanya hijau ya teman-teman ya Sama orange Ya taruh sini teman-teman sebelahnya teman-teman Wow keren Kita bersikirkan lagi teman-teman Wow ada mobil polisi warna putih teman-teman Teman-teman punya enggak? keren ya ada sirinya nanya tuh wow kita terus ini ya teman-teman ya kita bersihkan lagi ya teman-teman ya wow polisi juga teman-teman ya warna kuning ada sirinya tuh tulisannya polis teman-teman wow kita taruh sebelahnya ya teman-teman ya. Kita ambil lagi teman-teman. Ayo bersihkan ya. Biar bersih teman-teman. Wow. Ini mobil balap teman-teman. Tuh kenal potnya Wow. Warna biru mobil balapnya teman-teman. Kita taruh sini ya. Kita ambil lagi ya teman-teman ya. Masih banyak teman-teman Wow Ternyata ada mobil Tamiya lagi teman-teman Warna biru keren Wow Taruh sini ya teman-teman depannya mobil Tamiya hijau ya Wow Keren Wow. Ada bistayo teman-teman. Wow, keren. Bistayo ada juga warna biru ya. Wow. Keren nih bistayonya ya. Oh. Taruh sini ya teman-teman ya. Wow, keren. Wow. Ini ada temannya bistayo juga teman-teman warna merah ya. Ada yang tahu namanya apa ya teman teman ya Wow keren, warna merah. Wow, taruh sini ya teman-teman ya. Ayo kita persihin lah. Eh teman-teman, nah, ayo ya. Wow, uh, ada matanya warna hijau nih teman-teman. temennya tayo ya. Oh, kita taruh sini ya teman-teman ya wow keren wow ada sepeda balap juga teman-teman ternyata ya wow keren satu lagi teman-teman apa ini ya apa ini teman-teman wow ternyata ada helikopternya juga teman-teman warna merah keren sekali helikopternya teman-teman. Wow kita taruh sini teman-teman helikopternya. Wow, wow sudah bersih semua teman-teman. Keren ada bintayo helikopter, tuh mobil balap tuh, ya tamu, dump, truk, mobil molen, mobil polisi. Wow, keren-keren semua teman-teman. Nanti buat kita main ya teman-teman ya. Mainan mobil-mobilan ya teman-teman ya. Oke teman-teman jangan lupa di like, komen, sama subscribe ya teman-teman ya. Oke dadah terima kasih.